Cold Steel Voyager XL Series, the five Heavenly Blades. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat, yang bersama keluarga yang tercinta. Ya. Dengan tajuk di paparan gambar kecil video, ya minggu ini saya ingin berkongsi, ya pengalaman saya bersama koleksi pisau lipat cold steel voyager xl series Saya kira mata bilah yang sepanjang 5.5 inci ya adalah batas garisan bagi pisau lipat yang buat diri saya sendiri ya sebelum saya beralih kepada pisau fixed blade ataupun pisau legat Begitulah saya dengan koleksi bilah Voyager XL series yang merupakan siri pisau lipat untuk pelbagai kegunaan dan keadaan dan Cold Steel juga telah berjaya membawa jalur sejarah persenjataan dan peralatan pada tangan pengguna yang mengikut reka bentuk pilah yang mencerminkan seni budaya di serata dunia Semasa pembikinan video ini ya, Siri Pisau Lipat Voyager XL Series Ya, ada yang datang dengan mata bilah yang 4 inci ya. Dan ada juga yang 5 inci panjang ya dengan lima jenis reka bentuk bilah yang berbeza. Dengan dua jenis mata bilah yang bermata biasa ataupun plain edge ya seperti apa yang saya ada di video ni ya dan juga yang bermata bergerigi atau serrated edge. Kesemua bila ia ya, berkongsi sifat-sifat ya, yang menjadikan Voyager XL Series ya, pilihan utama bagi semua peringkat pengguna. Voyager XL Series ya, dibuat dengan begitu mantap dan tahan lama. Ya, ia boleh diharapkan ia ya, semasa memburu ataupun berkemah atau saja digunakan sebagai alat perkakasan am. Ya untuk kerja-kerja memotong seharian. Dengan reka bentuk mata bilah yang berbagai, ya Voyager XL series, ya biasa dilihat beraksi ya di dalam usaha mencari dan menyelamat ataupun search and rescue, ya dan juga untuk kegunaan ya di dalam keadaan survival atau untuk memelihara kelangsungan hidup. Saya percaya, ya, bagi setiap bilah yang ada pada Voyager XL Series, ya pasti ada satu, ya, yang sesuai bagi setiap pengguna, ya, mengikuti rasa dan cara penggunaan masing-masing. Hulu gagang yang berjalur kasar dan berlekuk, ya, diperbuat daripada Griffex, ya, dengan pelapik 6061 aluminium yang disepuh. Ya, memberi kesan genggaman yang kuat dan ergonomik ya, dengan alur jari atau finger grooves yang selesa dan selamat, walaupun digunakan berlarutan, ya di dalam keadaan yang mencabar. Pengepit kocek diikat tinggi, ya dengan penunjang belakang terdedah untuk menarik bila secara kilat, ya tapi pada masa yang sama, ya. Klaim kocik mudah terkoyak ya, kerana jalur di bawah pengepit agak kasar dan agresif ya. Ini ya, supaya pengguna tidak akan kehilangan pisau dengan pengepit kocik mengatap kuat ya, di dalam saku. Voyager XL Series ya, menggunakan kekunci triad yang kuat ya, dan dipaten oleh Cold Steel yang boleh dikatakan sebagai salah satu kekunci pisau lipat di pasaran Ya, yang boleh menahan, hentakan ya, dengan kukuh dan selamat seperti pisau legat. Kekunci terakhir adalah hasil ciptaan Andrew Damko, Ya, juga yang bertanggungjawab di sebalik kancing ibu jari ataupun thumb stud ya, dan bersama Lynn Thompson yang mengeluarkan reka bentuk pisau lipat Voyager XL Series. mata bilah diperbuat daripada besi stainless steel austen A dari Jepun yang tegar dan memegang ketajaman mata pisau dengan kukuh dan pengguna boleh menjangka mata bilah akan diasah tajam langsung dari kotak dengan asahan rata atau full flat grind dan melengkung ataupun hollow grind Voyge XL tanto point adalah bilah yang memperkenalkan saya pada cold steel, ya dan juga seri Voyge XL series dengan reka bentuk American tanto untuk kegunaan survival, ya dengan hujung mata bilah yang tebal dan kuat untuk menusuk, yang seakan pahat untuk membuat mengret dan menyongkel, ya atau scraping and prying dengan asahan mata bilah yang melengkung jika untuk kerja kerja memotong. Voyager Excel Clip Point pula adalah reka bentuk bilah yang serbaguna, ya untuk kerja-kerja ya di tempat perkemahan mengulit dan melapa atau skinning, ya dan juga untuk membersihkan hasil pemburuan atau field dressing, ya dengan asahan rata bersama hujung mata bilah yang condong untuk menusuk memecahkan permukaan kulit. Boyer Excel Barquero yang berombak seperti Chris Lock satu, ia adalah bilah kerja atau workhorse knife, ya untuk menghiris dan memotong secara mendalam, ya pada setiap tusukan dan tarikan dengan perut bilah yang gelembung ke bawah bersama hujung mata bilah yang condong yang diasah rata dan sedia tajam. Boyer Excel Chris Blade adalah senjata bertempur dengan log 5 sengaja atau tidak ia membawa pengaruh yang sangat kuat siapa yang melihat pasti akan tergamam Chris Blade adalah bilah taktikal yang mempunyai hujung mata bilah yang tebal, kuat dan tajam buat menusuk dengan mata bilah yang berlog untuk memotong dengan lebih mudaran dan akhir sekali boleh je Excel Draw Point ya adalah bilah pemburu untuk memotong tali, dahan, ranting ya dan juga untuk membersihkan hasil buruan dan kerja-kerja semasa berkemah ya dengan asahan seber yang tinggi ya dengan perut bilah yang memudahkan kerja-kerja memotong dan menghiris dengan tampang bilah yang rendah. Inilah dia kawan-kawan. Ya, lima rika bentuk bilah Voyager Excel series yang lengkap dan saya yakin ya, di masa-masa yang akan datang, Cold Steel akan menambah lagi bilah siri Voyager Excel series yang lagi menarik, dia ya, buat kegunaan hari-hari atau menjadi koleksi pengguna dan juga perhiasan di rumah. Sila letakkan komen anda di bawah ya bilah voice exam series yang mana jadi pilihan ya atau mungkin ada yang sudah menjadi kegemaran anda ya dengan itu ya saya berterima kasih pada kawan-kawan semua kerana sudi menonton dan kita jumpa lagi ya di video-video yang akan datang